Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari Kanal Bali Jani. Pada video ini Anda dapat mengikuti perjalanan saya nangkil ke Purulur Besikalung bersama sahabat saya Madisugihanto dari Kukuh TV. Puro Luhur Besi Kalung terletak di lereng bagian selatan Gunung Batukaru, jaraknya sekitar 50 km dari Denpasar. Berlokasi di Desa Babahan, Kecamatan Penembel, Kabupaten Tabanan, Bali, Pura Luhur Besi Kalung berdekatan dengan objek wisata Jatiluwih. Tempat suci ini dikelilingi hutan lindung di mana berbagai jenis satwa hidup dengan bebas. Berbagai jenis burung, serangga, dan kera dapat didengar dengan jelas suaranya ketika kita berkunjung ke pura ini. Karena merupakan hutan lindung, maka kegiatan berburu dilarang di hutan ini. Gak berani melanggar aturan yang berlaku, risikonya tidak saja bisa masuk penjara, tetapi juga didenda dengan memberi makan seluruh warga desa Babaan. Karena sanksinya demikian berat, maka sejauh ini tidak ada yang berani berburu di hutan sekitar pura luhur besi kalung. Ada sumber yang menyebutkan bahwa besi kalung berasal dari kata calat silunglun yang artinya balai suci. Kemudian penyebutannya berubah menjadi si kalung dan berubah lagi menjadi besi kalung. Tetapi sumber lain mengatakan pura ini diberi nama pura luhur besi kalung. Karena lingganya yang merhiaskan pahatan seperti kalung, mengeluarkan suara nyaring seperti besi saat dipukul. Jika Anda sempat berkunjung ke pura luhur besi kalung, Anda mungkin akan merasakan suasana angker seperti yang saya rasakan. Memang pura ini menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah tentang keberadaan lingga yoni di bebatuan, tubuhkan bebatuan yang disucikan. Tidak ada orang yang boleh naik ke tempat ini kecuali Pinandika yang bertugas. Warga setempat meyakini bahwa keberadaan Lingayoni dalam posisi tegak di Pura Luhur Besi Kalung merupakan simbol keamanan dan kesejahteraan. Apabila posisinya miring, itu patut diwaspadai karena bisa menjadi pertanda terjadinya bencana di suatu tempat. Contohnya, posisi Lingayoni tiba-tiba miring ketika sebuah gunung di Jawa meletus pada tahun 2013. Kejadian serupa sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, termasuk gejolak politik pada tahun 1998. Diakini pula bahwa pura luhur besi kalung dijaga oleh seekor naga dan macan. Warga setempat, sempat melihat secara kasat mata kehadiran kedua makhluk tersebut. Sementara penunggu lain yang paling sering menampakkan diri adalah seekor anjing berbulu hitam legam. Kami pun sempat melihat anjing itu berlalu diam-diam di depan kami saat kami sembahyang. Di kawasan suci seluas 9 hektar di mana pura luhur Besi Galung berada, juga terdapat pura pusah besi kalung dan buruh batur besi kalung masing-masing hanya dipisahkan oleh tembok dan gapura yang disebut Candi Bentar ada satu lagi bangunan yang menyerupai Pura di pojok bagian timur untuk lebih jelasnya mari kita simak penuturan warga setempat yang bernama Made Darmosisila tapi ini, kalau masyarakat ini disebut dengan jeru maling Pelinga jerumaling, oh, kenapa, kenapa jerumaling? Nah, karena dikisahkan, leluhur kita di sini uh, dapat penggurahan waktu zaman penjajahan itu dapat pungguran rugi berupa sabuk nih karenanya. picio Nah jadi uh, leluhur kita nikel mencuri nanti, nanti. Jadi mencuri untuk kebaikan. Jadi mana orang-orang kaya niki diuang Ayo niki pak diuang orang kaya nikel nah, diambil kekayaannya dibagi-bagikan kepada orang yang miskin gitu. Hmm. Tapi tidak bisa ditangkap nikel. Maaf itu ya. orang kaya yang kikir berarti ya. Iya iya ya, ya. Orang kaya orang yang kikir yang diambil Nah, jadi diambil anunya niko, hmm. akhirnya niko di apa namanya niko? Eh uh, sudah dicari pals handphone eh, pisan niko, lewat dikit sudah hilang. Sudah hilang. Nico. Sudah hilang. Nah, niko berapa kali ditangkap oleh tentara niko, nah. di penjara. Tapi dia sudah ada di rumah tiba-tiba gitu. Aniko nah, sampai dibawa ke Lampung. Ke Bengkulu ke Timur-timur niko. Keluhur niko ditangkap dibawa sampai sana, pulang lagi sudah ada di rumah gitu. Hmm. Dan ke kehebatan Kekebatan. Dari, Kekebatan. Ane. kembali ke pura puluhur besi kalung Made Dharma menceritakan peristiwa menakjubkan yang pernah dialaminya sendiri waktu itu ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat beberapa bagian tubuhnya terluka dan yang paling parah ia hampir kehilangan semua giginya benturan di mulutnya membuat gigi-giginya goyang dan sakit Jangankan makan, minum jus dengan pipet pun ia merasa kesakitan. Berita itu kemudian didengar oleh keponakannya yang pernah mendapatkan kesembuhan secara ajaib setelah sembahyang memohon kesembuhan di pura Luhur Besi Kalung. Tanpa pikir panjang, Madidarmo mengikuti saran keponakannya agar sembahyang mohon kesembuhan di pura yang sama. Sungguh menakjubkan, setelah selesai sembahyang di pulau besi kalung, malamnya Madi Dharma mimpi ada yang memperbaiki giginya. Besoknya ia hampir tidak percaya mendapatkan giginya kembali berfungsi dengan baik. Dan untuk melunasi rasa laparnya setelah dua hari tidak makan, ia pergi ke dan pasar dan makan sepuasnya di sebuah restoran. Itulah sekilas mengenai pura luhur besi kalung, bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini mohon subscribe ya biar saya lebih semangat membuat konten berikutnya sampai jumpa